Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk menuntaskan puasa satu bulan penuh. Semoga dalam satu tahun ke depan kita senantiasa dikaruniai keberkahan untuk menjaga jiwa yang fitri sampai kita kembali berjumpa dengan Ramadhan Yang Mulia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari. Tetap jaga kesucian dalam perbuatan perkataan serta seluruh niat dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.